Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah, Di video ini Mungkin kali ini saya hanya ingin Sharing pengetahuan aja ya Jadi nggak membuat sesuatu nah, Sharing pengetahuannya Itu tentang apa sih yang dimaksud Dengan PWM nah, Tentu saja sebatas yang saya tahu ya nah, Kan selama ini kalau kita Ngoprek CNC nah, Yang berbasis Arduino Dan CNC shield GRBL Itu selalu disebut ada Output PWM, nah pin yang ini, ini walaupun Z labelnya, tapi ini adalah output PWM karena Z-nya pindah ke spindle enable. Nah, ini output PWM ini selama ini kan kita gunakan untuk uh, mengendalikan spindle, ya. Jadi, kalau uh, disambungkan dengan relay, nanti spindle-nya bisa on-off, bisa dikendalikan dari command, dan kalau disambungkan dengan uh, modul speed controller. Nah nanti spindle bisa dikendalikan nah, kecepatan, kecepatan putarannya. Nah uh, di kesempatan kali ini mungkin nanti akan kita lihat ya sebenarnya bentuk sinyal dari PWM ini seperti apa sih. Kok dia bisa digunakan sebagai on off atau uh, digunakan sebagai speed controller. Nah nanti mungkin untuk melihat uh, PWM seperti apa nanti akan saya gunakan osiloskop ya. Nah ini nanti biar kelihatan bentuk sinyalnya sambil diukur menggunakan multimeter sebenarnya pwm itu bisa diukur nggak sih itu tegangannya gitu oke nanti mungkin uh, di tap di sini kita masukkan ke oscilloscope sambil nanti kita kasih perintah dari komputer ya dari universal gcode sender uh, perintah-perintah untuk mengendalikan spindle yaitu m 3 s sekian sekian sekian nanti akan kita lihat uh, apa bentuk sinyalnya seperti apa oke ini saya rakit dulu oke ini sudah di tap ya ini masuk ke oscilloscope ini ke uh, multimeter oke sekarang kita lihat oke sekarang mungkin di komputer uh, untuk mengaktifkan PWM kita setting dulu ya gerbelnya kita lihat sini under setting nah ini untuk mengaktifkan PWM itu sebenarnya uh, uh, parameter yang untuk mengendalikan spindle ya ini minimum dan maksimum spindle uh, minimumnya nol maksimalnya misalnya saya isi sembarang saja contoh aja 1000 ini uh, oke okay, 1000 save close oke okay, kemudian ini sinyalnya belum kelihatan mungkin untuk mancing saya aktifkan uh, PWM nya dengan perintah M3S angka antara 0 dan 1000 ya mungkin saya ambil 500 nah ini sinyalnya keluar oke okay, bentar kita sesuaikan dulu biar enak dilihat nah oke okay, yang ini aja nah ini terlihat tadi kan uh, saya masukkan perintah M3 S500 artinya uh, menghidupkan spindle dengan speed 500 nah ternyata outputnya seperti ini ya PWM Berupa gelombang persegi. Nah, di sini ada informasi frekuensinya. Ini adalah 977,5 Hz. Sebenarnya desainnya di garbel tuh 1 kilohertz ya. Jadi 1000 Hz. Cuma mungkin meleset sedikit ada toleransinya. Di sini terdeteksi 977 Hz dengan tegangan uh, 2,48 rata-rata nah uh, uh, sini bisa dilihat periodenya 1 milisecond ya uh, berarti satu periode itu adalah dari sini sampai sini ya satu gelombang dari sini sampai sini adalah 1 milisecond sementara frekuensinya misalnya saya anggap 1 kilohertz berarti dalam satu detik ada 1000 seperti ini ya ada 1000 kotak. Ada 1000 dari sini sampai sini itu ada 1000 buah. Nah, ini tegangan puncaknya 5,2 volt. yaitu tegangan ini. Ini 5,2 volt. Yang di sini 0 volt ya. Nah, jadi PWM itu berupa tegangan yang naik turun ya. 0 ke 5 turun 0 lagi ke 5 turun ke nol lagi ya terus apa sih maksudnya PWM, PWM kan singkatnya Pulse Width Modulation ya. jadi harusnya modulasi lebar pulsa ya. nah, kita lihat nanti beberapa contoh parameter yang akan kita inputkan nah, misalnya akan saya masukkan M3 S100 ya nah ini ternyata ini misalnya ini pulsa pulsa nya mengecil ya karena saya masukkan 100 kan maksimal 1000 saya masukkan 100 uh, pulsanya seperti ini coba saya tambah ke 200 mungkin langsung aja S200 ya karena M3 nggak perlu diketik lagi nah kalau 200 dia tambah lebar kemudian 300 Nah, tambah lebar lagi 400 Tambah lebar lagi Langsung aja misalnya 700 eh, Sorry salah komen 700 Oh tambah lebar lagi ya Jadi angkanya semakin besar Dia semakin lebar ya yang ini yang, yang pulsa ke atasnya Itulah makanya dinamakan uh, pulse width modulation Jadi pulsa eh, apa? Modulasi lebar pulsa Coba kita mentokkan ke 1000 ya? S, 1000 Oh ternyata kalau 1000 dia on terus ya Ini ada di 5 volt ini Ini kalau kita lihat di multimeter Sama tegangannya 4,9 Kalau 1000 coba kita turunkan sedikit S950 misalnya nah, Jadi mungkin bisa kelihatan ya Jadi uh, Semakin kita masukkan nilai yang semakin mendekati maksimum Tadi kan maksimum 1000 Itu yang bagian atasnya ini semakin lebar ya. Contoh kita ambil tengah misalnya, tadi S500 kan ya? Nah, kalau 500 kan 500 itu terhadap 1000 kan separohnya ya. Jadi ini pun ternyata jadi separohnya ya. Nah ini dikenal sebagai duty cycle ya. Duty cycle adalah persentase yang atas ini terhadap satu siklus. Nah ini duty cycle nya 50% artinya ini lebarnya 50% dari ini dari seluruh sini, satu periode berarti setting di GRBL nya itu mempengaruhi ya. jadi kalau kita setting 1000 kalau kita masukkan 500 artinya gelombangnya akan setengahnya yang bagian tingginya ini kita bisa masukkan berapa aja ya di GRBL yang maksimalnya. Misalnya kita masukkan 10.000. Itu berarti nanti kalau 5.000 itu ya bentuknya seperti ini sama. Karena 5.000 terhadap 10.000 kan 50%. Nah seperti itu. Nah ini, ini adalah tegangan rata-rata ya. Jadi kalau kita lihat. Kalau duty cycle-nya 50%, ini tegangan rata-ratanya adalah setengah dari maksimal ya. 2,48, 2,5 lah dari 5. Nah, coba aja kita tes yang 100. S100. Nah, ini kan berarti duty cycle-nya 10% ya. Jadi ini 10 dari 100. Atau 100 dari 1000 ya. Dari sini ke sini itu dianggapnya 1000 sehingga kalau ini tadi masukin 100 Duty cycle nya ini adalah 10% Nah kalau 10% Rata-rata tegangannya ini mungkin setengah volt ya kita anggapnya setengah volt ini. Kita lihat di multimeter 0,5 kan tegangannya Jadi duty cycle itu mempengaruhi besar tegangan rata-ratanya juga ya. Jadi kalau tegangan totalnya 5 volt, kalau dia 10% berarti 10% dari 5 volt. Nah, coba kita ambil misalnya S 800. Nah ini adalah duty cycle 80% ya. Berarti ini 80 terhadap 100. 80%. Nah, tegangan rata-ratanya pun 3,8. Nah, ya, ini harusnya kan kalau 80 tegangannya 4 volt ya. Kita lihat di multimeter 3,95. Ya, ada deviasinya, tapi masih dalam toleransi lah ya. Nah, inilah karakteristik yang ditangkap sama controller, um, speed controller, atau... Uh, modul relay ya, jadi semakin semakin besar duty cycle nya, semakin besar bagian yang atas ini, lebarnya itu tegangannya semakin tinggi ya. jadi kalau relay itu nanti mendeteksi uh, apa tegangan yang mendekati 5 itu sebagai logika satu ya, sehingga relay nya bisa on oke okay, sekarang uh, mungkin akan saya coba misalnya bagaimana jika Angka di settingan GRBL yang seribu tadi kita buat nol. Oke kita coba aja ya. Kita buat nol. Oke sinyalnya hilang ya. Nol volt karena kereset. Oke kita kasih perintah. M... eh sorry M3 harusnya M3 saja ya gak usah pakai, uh, speed speednya nah ini kalau yang mode ini dimana parameter GRBL nya itu 0 dan 0 untuk minimum dan maksimum middle speed itu ternyata baru dikasih perintah M3 saja itu sudah on ya ini jadi 5 volt ini jadi kalau kita kasih perintah dengan ada S-nya, M3, S, 1000 misalnya. Nah itu sama sekali nggak berubah ya. Jadi eh, jika GRBL-nya kita set 0, jadi dia PWM-nya nggak keluar ya. PWM keluar kalau ada settingan, ada angka di parameter GRBL-nya. Nah seperti itu mungkin ini berguna nanti kalau teman-teman mau setting eh, parameter grbl yang 30 sama 31 tadi Oke kita balikin lagi ya ke angka seribu misalnya atau misalnya yang minimum kita kasih angka 500 Oke, sekarang kita coba M3S yang angka di antara 500 sama 1000 ya. 750. Oke, ini kalau kita kasih angka pas tengah-tengah antara 500 dengan 1000, itu ternyata ininya pun tengah-tengah ya. Coba kita kasih yang paling rendah. S, 500. Oh, ini kecil. Kalau kita kasih angka di bawah 500. S, 100. Oh, ternyata masih yang 500 tadi. Kita kasih angka di atas 1000. S, 2000. Oh, ternyata dianggapnya 1000 ya. Jadi range range yang kita setting di GRBL menentukan ya, yang paling kecil dan paling besar. Ya mungkin kira-kira seperti itu ya. Semoga ilmu itu ilmu ini nanti bisa uh, jadi tambahan pengetahuan. Misalnya mau nyeting uh, speed controller itu angka yang pas itu seperti apa sih gitu, yang cocok. Oke gitu aja mungkin teman-teman uh, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.